di tepi sekte pelindung penghalang cahaya arai besar, ada riak tiba-tiba ketika dua sosok diam-diam menyelinap keluar dari dalam. Memeluk surgawi Phoenix sitar merah sembari matanya yang besar mengamati sekelilingnya. Ying Huan-Huan menyeringai dan berkata, hehe, kami benar-benar bisa meninggalkan yang belum ditemukan. Berbeda dengan sikap optimis Ying Huan-Huan, Lindong mulai mengerutkan alisnya. Dia pada dasarnya berhati-hati, oleh karena itu. Ia secara alami merasa ragu bahwa mereka benar-benar dapat mencuri harta Yuan murni dan masih menyombongkan diri dari Dao Sekte, yang sangat dibentengi dan dipenuhi oleh banyak ahli. Selain itu, mereka tidak ditangkap oleh satu orang pun. Mungkinkah semua orang tua di Dao Sekte tertidur? Jelas, tidak mungkin orang-orang tua itu tertidur. Oleh karena itu, Lin Dong tidak percaya bahwa tindakan mereka tidak terdeteksi. Sebaliknya. Seseorang seharusnya menyadari apa yang terjadi. Namun, mereka memilih untuk tidak menghentikan mereka. Berkaca pada titik ini, Lin Dong diam-diam bersuka cita di dalam hatinya. Beruntung dia membawa Ying Huan-Huan, mengingat status dan latar belakangnya dalam Dao Sekte. Mungkin orang-orang tua itu mungkin mau melihat ke arah lain. Secara alami dalam semua ini, pengaruh Ying Xuan Zi tidak boleh diabaikan. Diam-diam menghela nafas lega. Lindong berbalik, menghadapi Dao Sek dan dengan hormat memberi hormat. Setelah melihat aksinya, Ying Huan Huan melongo lebih dulu, sebelum menjulurkan lidahnya. Sepertinya dia mengerti alasan dibalik tindakannya. Setelah memberi hormat, dia berbalik lagi. Tepat, tubuhnya samar-samar gemetar sebelum sepasang sayap naga hijau membentang dari punggungnya. Dengan sebuah penutup, angin kencang besar mengikuti. Kemarilah kata Lindong sambil menatap Ying Huan Huan dan mengulurkan tangannya ke arahnya. Mengapa Ying Huan Huan memeluk surgawi Phoenix Sitar dan berjalan dengan kecurigaan? Pada saat berikutnya, dia menjadi agak panik ketika dia melihat bahwa Lindong tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang rampingnya. Ying Huan Huan tampaknya melompat ketakutan karena tindakan Lindong. Hanya ketika aroma jantannya menyerang akal sehatnya, akhirnya dia mendapatkan kembali kejelasannya. Segera, dia menggunakan sitar surgawi Phoenix untuk melindungi tubuhnya sementara dia menatap lindung dengan ekspresi merah mendidih di wajahnya. Aku jauh lebih cepat sehingga akan lebih baik jika aku menggendongmu secara langsung. Jaraknya jauh dari pegunungan seribu binatang ke Daosek, kata Lindung saat dia melihat sedikit tanpa daya pada wanita muda dengan wajah memerah. Mata besar Ying Huan Huan menatap lindung, sepertinya ingin mendeteksi niat jahat di matanya. Namun, pada akhirnya, dia tidak menemukan niat jahat karena dia hanya melihat ketidakberdayaan penuh di matanya. Jika kamu berani mengacau, aku akan mengambil sitar Phoenix Surgawi dan kembali ke Dao Sekte. Gumam Ying Huan huan dengan suara rendah. Tenang, aku tidak tertarik pada gadis kecil konyol sepertimu. Jawab Lindung sambil memutar matanya ke arahnya. Tanpa mengatakan omong kosong lagi, dia membungkusnya dalam pelukannya. Dengan kepakan sayap naga hijaunya, mereka berubah menjadi kilatan cahaya sebelum mereka terbang. Mona, apakah kamu seekor anjing? Kenapa kamu menggigitku? Petik 2, itu untuk berbicara omong kosong. Kamu adalah gadis kecil yang konyol. Petik 2, saat kilatan cahaya melesat ke kejauhan, suara sombong seorang wanita muda yang tidak jelas mentransmisikan melintasi langit. Pegunungan seribu binatang terletak di bagian selatan wilayah Suan Timur. Diperlukan waktu sekitar setengah bulan untuk melakukan perjalanan dari Daosek ke wilayah itu. Namun, karena kecepatan lindung saat ini tidak diragukan lagi meningkat secara substansial. Mereka hampir tidak membutuhkan waktu seminggu sebelum pegunungan yang luas dan luas muncul di depan mata mereka. Seperti namanya, Rangtausan bis Mountain adalah titik berkumpulnya monster iblis. Meskipun jumlah binatang iblis itu tidak sama menakutkannya dengan yang ada di kota iblis. Ada juga banyak binatang buas iblis yang kuat dan tangguh yang tersebar di seluruh wilayah Suan Timur. Pegunungan seribu binatang ini adalah salah satunya. Dikatakan bahwa pegunungan ini tidak pernah kekurangan binatang iblis yang kuat di tahap kehidupan yang sangat besar. Makhluk-makhluk itu mampu mengambil bentuk manusia dan memiliki kecerdasan yang menyaingi manusia. Karenanya. Kebanyakan orang biasa tidak akan berani memprovokasi mereka. Sebagai lindung secara bertahap mendekati tousan bis Mountain Range yang sangat besar, dia bisa merasakan merek roh iblis yang tertinggal di dalam tubuhnya oleh Little Marten, Mulai memancarkan getaran lemah. Ci, lindung bisa merasakan arah yang ditunjukkan oleh fluktuasi dari merek roh iblis. Dengan kepakan sayap naganya, dia menembak ke arahnya setelah hampir 10 menit. Murid-muridnya mengeras ketika dia akhirnya melihat dua sosok yang sudah dikenalnya, yang sudah lama tidak dilihatnya, di puncak gunung di kejauhan. Kakak laki-laki, sebelum Lindong mulai turun di puncak gunung, sosok yang kokoh seperti menara besi, berdiri dengan tidak sabar sebelum suaranya yang kuat ditransmisikan seperti teredam guntur dari kejauhan. Dengan Ying Wan-Huan di tangannya, Lindong terbang menuju puncak gunung sebelum dia meletakkannya. Menatap di depannya, dia melihat dua sosok berdiri tegak. Orang di sebelah kiri adalah seorang pria mengenakan jubah hijau dengan penampilan menyihir dan tampan. Saat ini, dia masih memiliki ekspresi malas yang familiar di wajahnya. Namun, ketika dia melirik Lindong, Lindong bisa mendeteksi binar di matanya. Sosok di samping Little Marten adalah Little Flame yang sangat besar dan sangat berdampak secara visual. Ada beberapa bekas luka menusuk dan memar di tubuhnya dibandingkan dengan sebelumnya. Beberapa bekas luka dan memar ini sedikit menambahkan aura jahat dan jahat ke Little Flame. Jika dia menahan tawa konyol di wajahnya setelah melihat Lindong, dia pasti akan terlihat seperti individu yang sangat mengancam dan kuat. Yo, tidak buruk. Kamu telah sedikit meningkat. Sepertinya kamu tidak menyia-nyiakan waktu yang dihabiskan di Daosek, kata Little Martin dengan alisnya terangkat. Setelah menyapu matanya ke tubuh Lindong Lindong berjalan maju tanpa memperhatikannya dan menatap Little Flame Sebelum ekspresi yang agak mencengangkan muncul dari dalam matanya Dia menyadari bahwa Little Flame saat ini dapat menandingi hingga 8 ahli stage Nirvana Yuan Hehe, dia diajar secara pribadi oleh kakek Martin Tentu saja, dia tidak akan lebih lemah dari kamu kata Little Martin dengan puas diri setelah melihat ekspresi kaget di wajah Lindong. Nada bicaranya yang biasa masih menyebalkan seperti sebelumnya. Tidak buruk, kata Lindong. Menepuk pundak Little Flame sambil menganggukkan kepalanya dengan puas. Sepertinya Little Flame benar untuk mengikuti Little Marten. Jika dia tetap tinggal di Dal Sekte, api kecil belum akan mencapai tingkat ini. Itu semua berkat bantuan saudara kedua. Dia membawa aku ke beberapa tempat Flame kecil dengan jujur dan terus terang menggelengkan kepalanya Macan yang tidak menyenangkan ini yang begitu buas dan kejam yang menyebabkan siapapun benar-benar ketakutan Benar-benar berperilaku sedemikian konyol di depan Lindong. Hal ini menyebabkan Little Martin tidak dapat menanggung karena dia menutupi wajahnya dan menghela nafas kecewa Biasanya, Little Flame akan selalu mengikuti jejaknya Bagaimanapun itu benar-benar berbeda dari keyakinan implisit yang dia miliki di Lindong. Lindong tersenyum sebelum akhirnya melihat Little Martin dan berkata, Berapa banyak kekuatanmu yang telah kamu dapatkan kembali? Seharusnya tidak menjadi masalah untuk berurusan dengan praktisi di Advanced Profound Life Stage, kata Little Martin dengan acuh tak acuh ketika sebuah busur muncul di wajahnya yang cantik dan mempesona. Tahap kehidupan mendalam yang canggih, Lindong samar mengangguk. Paman Guru Senior Chen Zhen juga harus berada pada tahap ini. Sepertinya selama periode waktu ini, Little Martin memang memulihkan sedikit kekuatan lamanya. Mengapa ada seorang gadis bersamamu? Mengapa kamu membawanya ke sini? Aku sepertinya ingat bahwa dia tidak benar-benar menyukai kamu, bukan? Kata Martin kecil dengan sedikit heran setelah matanya tiba-tiba mendarat di Ying Huan Huan, yang tidak jauh di belakang Lindong. Melihat penampilannya. Dia masih bisa mengingat sikap yang ditunjukkannya kepada Lindong pada tahap seleksi itu. Lindong memiringkan kepalanya dan menatap wanita muda itu. Pada saat ini dia masih agak jauh dari mereka. Berpikir tentang hal itu, Lindong menyadari bahwa dia mungkin takut dengan kombinasi yang sangat kontras dari Little Marten dan Little Flame. Setelah melihat ini, dia tidak bisa menahan diri dan tersenyum. Biasanya dalam Dao Sekte, gadis ini tak kenal takut. Namun. Lindong tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menjadi sangat malu-malu setelah keluar. Lindong memanggil Ying Huan Huan sebelum memperkenalkannya kepada mereka. Ketika Little Martin mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah putri dari Master Sekte Dao Sek, sebuah ketakjuban jelas melintas di wajahnya yang tampan. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa dia memiliki latar belakang seperti itu. Itu semua berkat dia bahwa aku bisa meminjam surgawi Phoenix Sitar. Kalau tidak, mungkin tidak ada pertunjukan, kata Lindung sambil merentangkan tangannya. Hehe, sepertinya rindu kecil itu memperlakukanmu dengan cukup baik, kata si Martin kecil sambil menyeringai. Di sampingnya, wajah Ying Huan-Huan memerah saat dia mengirim senyum manis ke arah Little Martin. Penampilannya sangat segar dan murni sehingga membuat Lindung memutar matanya. Untuk siapa dia bertindak, senang kamu berhasil mendapatkan sitar Phoenix Surgawi. Ini akan menyelamatkan kita dari sedikit masalah. Monster berbulu kuning terkutuk itu. Tunggu sampai Nenek Marten menghancurkan arai suara surgawi kamu. Aku akan menunjukkan kepada kamu bagaimana aku akan berurusan dengan kamu semua. Seru Little Marten dengan gembira ketika dia mengacungkan tangannya. Katakan padaku apa yang terjadi pertama. Dan apa objek yang Little Flame temukan. Tanya Lingdong setelah memutar matanya pada Little Marten Tenang. Benda itu pasti layak untuk perjalananmu di sini. Apa itu? Kata Lindong sambil mengangkat alisnya. Martin kecil tersenyum puas sebelum bayangan misterius muncul di matanya. Pada saat berikutnya, dia menekan suaranya sebelum bisikan lembut diam-diam memasuki telinga Lindong. Selaifah pembuatan spiritual inti bumi. Saat lima kata dengan lembut melayang ke telinga Lindong.